Halo apa kabar semua senang sekali saya berjumpa lagi di ajahomet tutorial dan buat yang baru menemukan channel ajahomet jangan lupa untuk di subscribe ya dan di share videonya dan di like videonya Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajahomet tutorial di video kali ini saya akan membuat dupet ya atau insert cover karena waktu itu saya pernah buat kuil cover, ada yang request mas, mas, tolong katanya dibuatkan dupetnya atau insert covernya Dan di video kali ini saya akan menjawab requestan coil cover yang sudah request ke saya ya Membuat uh, insert cover atau... Nah seperti ini ya, dupetnya atau si insert cover Dan si dupet ini sama ya, kayak kuil cover Jadi dia di setiap sudutnya ini ada talinya, 8 titik nih Ada satu di sudut, terus di tengah-tengah seperti ini ada dua nah Terus di atas ini juga nih, ada 3 Terus di tengah-tengah ada 4 Di sudut lagi ada 5 Di tengah-tengah lagi ini ada enam sudut lagi ini ada tujuh dan di pas tengah-tengah sebelah bawah ini ada 8 jadi intinya ada 8 titik ya kenapa misalnya kenapa kok pakai tali mas gitu sebenarnya uh, dupet ini atau insert cover ini ada juga yang nggak pakai tali contohnya kayak misalnya insertnya di hotel-hotel atau kuil covernya di hotel-hotel biasanya mereka tidak pakai tali langsung dimasukkan ke kuil covernya lalu kemudian biasanya uh, cara pemasangannya ditebas nah kenapa di video kali ini saya membuat insert atau si dupetnya ini menggunakan tali karena biar memudahkan contoh di sini saya ada coil covernya, ada coil cover nih, jadi si antara si dupet sama si coil cover ini diikatkan, nah seperti ini, saya contoh nih diikatkan, nah seperti ini, nih, jadi dia mengikat ya nanti di dalamnya seperti ini, jadi ada ikatannya untuk si coil cover dan si dupetnya ini biar nanti insertnya ini atau dupetnya ini tidak lari-lari dengan si sarungnya ini atau si coil covernya ini, oke dan seperti ini ya nih contoh seperti ini. Ini, jadi di setiap sudutnya ini nanti diikatkan gini nah, seperti ini nah, seperti ini ya nanti nah baru kalau sudah diikatkan di setiap talinya, jadi tinggal dibuka ini seletingnya ya nah jadi tinggal dibuka seletingnya kemudian tinggal ditarik dibalik seperti itu ya cara pemasangan wheel cover dengan duvet yang menggunakan tali ini jadi dia lebih safety ya, lebih aman. Oh Si insertnya ini atau si dupetnya ini tidak lari-lari dengan si sarungnya ini atau si coil covernya ini. Oke, okay, langsung saja sekarang ke tutorialnya bagaimana cara membuat buat dupet atau insert cover ini. Yang pasti eh, prosesnya ini nggak jauh beda dengan bed cover ya, sama dengan bed cover pada umumnya. Tetapi yang membedakannya ini dia menggunakan 8 titik tali. Oke, okay, langsung saja kita sekarang tutorialnya dan jangan lupa. Saya mohon dukungannya, supportnya dengan men-share video ini.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 kita pasang dulu talinya ya kita masukin untuk si talinya nah seperti ini bentuknya terus dimasukin ke sini oke dan kemudian diputar ke sini sama ya pokoknya intinya sama prosesnya sama ya proses penempelan bahan dengan si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 9 ini dan kemudian sekarang kita tinggal membalikannya dan di sini sudah saya jelaskan tadi ya di sini saya sudah kasih golongan sebelah mana cari oke okay, sebelah sini golongannya ya ini golongan ini jadi ini tinggal tangan saya masukin aja nah, memasukkan aja ke bawah sini sama ya saya proses dead temper pada umumnya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 Okay. Dan di sudut Bawah bagian kiri Ini juga ada talinya Seperti ini Oke okay, dan Untuk sudut bagian atas Sebelah kiri nah. Oke okay. Ini juga udah ada talinya ya Oke okay, dan Oke, di tepas nah. okay. tebas saja, muter keliling ya. Kita kemudian kalau udah di tepas tebas seperti barusan ya, biar pinggiran ininya ngisi nih, biar si silikon padding endsnya ini mendorong ke pinggir. Jadi kita nanti tepas tebas kemudian kalau sudah di tepas tebas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 Kurang lebih dari pinggiran ini ke jarum ini 10 cm ya. Dan dari sini ke jarum ke sini kurang lebih 10 cm. Dan kemudian kita tinggal menjahitnya. Oke, menjijaknya seperti ini ya. jahitannya bisa dilihat juga. Oke, nah seperti ini ya jahitannya Dan begitu seterusnya ya. ke sini. Nah seperti ini. Menjahitannya nah, untuk di bagian pinggirnya. Oke, di sini juga ada tali nih di bagian tengah-tengah, di bagian atas. Oke, dan jika ada pertanyaan, katanya, Mas. Kenapa katanya kok jahitannya harus dijijak seperti ini ya, dijigjak begini ya, di apa meliuk-meliuk menggelombang-gelombang ini kenapa harus begini gitu? Kenapa nggak tidak lurus saja? Banyak kan pertanyaan seperti itu. Sebenarnya boleh saja mau jahitannya dilurusin seperti ini juga boleh, lempeng gitu kan nggak masalah. Tetapi dibuat jigjak seperti ini, ini hanya variasi dari skill penjahit ya. Jadi biar menjadi pemanis saja untuk dijahitannya ya. Jadi untuk di si...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 katanya. Kurang lebih ya seperti ini dan ikutin terus videonya. Jangan lupa untuk di-share videonya ya biar bermanfaat tentunya untuk Oke okay, dan selalu saya ingatkan sebelum kita memulai sebelah bawahnya ini kita sapu dulu nah.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 dan dari depan juga sama satu jengkal juga dan kita tinggal menjahitnya seperti ini tadi saya getok sepatunya kamu turun jadi saya getok sepatunya turun tadi itu bukan bukan tips ya bukan teori itu tadi sepatunya nggak mau turun saya getok tek jadi turun karena habis keangkat dan begini ya sama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 finish jahitannya ada satu jahitan ada dua ya ada tiga ada empat jahitan Oke okay, dan selesai sudah ya cara menjahitnya duvet ini atau insert paper ini. ini dan di sini talinya bisa kita lihat di sini ada satu terus ada dua talinya ya ada tiga ada empat talinya ya ada lima ada 6 Ada 7 Dan disini satu lagi Ada 8 Jadi ada 8 tali ya Untuk si cuvette ini Atau isi insert ini Dan jahitannya seperti ini Nah bisa dilihat jahitannya seperti ini nah, jahitannya seperti ini ya Kurang lebih nah, Seperti ini jahitannya Oke dan Semoga di video kali ini Bermanfaat tentunya untuk banyak orang Dan jangan lupa untuk di Share videonya ya, dan untuk mengetahui update terbaru motif tips spray silahkan follow aja di Instagram @ajahandragosepraihome. Dan jika ada pertanyaan, silahkan follow Instagram saya dan silahkan disitu bisa bertanya. Bisa sharing ya seputar cutting, seputar ukuran, dan banyak lainnya di bidang spray home industry. Oke, okay, dan simak video dan bye-bye.